Halo Sobat Arkas, ketemu lagi dengan saya dalam video tutorial tentang aplikasi Arkas Video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menghitung penerimaan tahap ketiga dan pagu anggaran setelah perubahan Mungkin banyak sekali yang menanyakan terkait hal tersebut, yang bahkan hasil perhitungannya berbeda dengan yang ada di aplikasi Arkas Oleh karena itu, mari kita bahas bersama terkait perhitungannya di sini saya sudah siapkan template file Excel untuk proses perhitungannya. Di sini juga sudah saya sisipkan terkait dengan unit cost dari masing-masing jenjang pendidikan. Di mana terkait unit cost tersebut pada tahun 2021 ini dibuat dalam bentuk range minimum dan maksimum. Sehingga untuk ibu dan bapak yang mau ikut coba menghitung Pastikan sudah mengetahui unit cost yang diterimanya dan juga jumlah siswa sebelum perubahan dan sesudah perubahannya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Untuk contoh kali ini, kita akan menggunakan contoh perhitungan untuk sekolah dengan jenjang SMP. Misalkan, jumlah siswa cut off 31 Oktober tahun 2020 sejumlah 162. Kemudian, unit costnya sebesar. Juta ribu di sini, nilai pagunya sudah keluar. Senilai juta ribu rupiah, kemudian penerimaan tahap kesatunya senilai 30 dari pagu anggaran, yaitu sebesar juta ribu rupiah. Kemudian, pada penerimaan tahap keduanya pun sudah keluar, yaitu senilai. 40% dari pagu anggaran, yaitu sebesar Rp71.280.000. Nah, untuk tahap ketiga ini yang mungkin harus kita cermati bersama terkait perhitungannya. Karena pada cut off 31 Agustus 2021 ini, jumlah siswa ibu dan bapak bisa bertambah ataupun berkurang. Misalkan pada cut-off 31 Agustus 2021 ini, jumlah siswa ibu dan bapak bertambah menjadi sebesar 230 siswa. Kemudian, unit cost-nya masih sama, yaitu sebesar Rp rupiah, maka total pagunya menjadi sebesar 253 juta. Nah, hal ini biasanya yang selalu jadi pertanyaan ibu dan bapak terkait dengan nominal yang muncul di aplikasi Arkasnya muncul senilai 200.640.000 dari mana nilai tersebut didapat mari kita bahas mesti ibu dan bapak ingat bahwa nilai 253 juta ini akan dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahun ini untuk tahap ketiga yaitu sebesar 30% kemudian Tahap ke-1 tahun depannya senilai 30% juga. Dan kemudian, tahap ketiga tahun depan itu senilai 40%. Nah, untuk tahun ini, kita hitung dulu tahap ketiga tahun ini, yaitu 30% dari total pagu perubahan. Yaitu, 30% dikalikan dengan 253 juta. Maka, hasilnya sebesar Rp75.900.000. Sehingga total tahun ini jika kita hitung tahap 1 ditambah tahap kedua dan juga tahap ketiga, maka hasilnya sebesar rp rupiah Inilah hasil yang tampil di aplikasi ARKAS. Kemudian untuk menghitung nilai yang belum dianggarkannya pada tahap ketiga ini itu akan dihitung dari penerimaan tahap ketiga setelah perubahan dikurangi tahap ketiga sebelum perubahan. Karena tahap ketiga ini sudah kita anggarkan sebelumnya pada awal tahun 2021, sehingga selisihnya akan senilai Rp22.440.000. Nilai yang belum dianggarkan ini bisa saja bernilai minus ketika... Penerimaan tahap ketiga sebelum perubahan lebih besar daripada penerimaan tahap ketiga setelah perubahan. Nah, demikian video tutorial terkait perhitungan pagu anggaran setelah perubahan. Semoga video tutorial ini dapat membantu menjawab pertanyaan ibu dan bapak terkait nilai setelah perubahan. Selamat mencoba, sampai jumpa pada video tutorial berikutnya dan salam arkas.